Mari kita ikuti bersama-sama Jinising Tembung Jinising Tembung Macam-macam kata Miturut ahli tata bahasa tradisional Es Patmosu Kocot, dalam buku Paramusastro Jowo Jinising Tembung Kaperang Ono Sepuluh Werno Mari kita utarakan Satu persatu Yang pertama adalah Tembung aran atau kata benda. Tembung sing nerangake saka pihani barang kang ono wujude utawa kang ora ono wujude. Dalam bahasa Indonesia, tembung aran yaitu merupakan kata yang digunakan untuk menyebut semua kata benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kayotol, mejo, kursi, gunung, lintang, lemak, kali, pot buku papan tulis duit lan lari itu adalah contohnya kata benda yang kedua tembung kriyo atau kata kerja contohnya atau kanyoto mangan nyapu nyukur turu ngobong ngantem mancing nulis Nabok lansak panunggalane. Ini adalah contoh tembung krio atau kata kerja. Jadi semuanya melakukan pekerjaan. Yang ketiga tembung sesulih atau kata ganti yaitu tembung yang tembung singkung ganteni tembung aran. Artinya kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda seperti orang ataupun benda. Contoh: kajo aku, kowe, dewe iki kuwi kai, sing, ono, kang. Lantsak panugalane. Kita diarani contone tembung sesulit utawa kata ganti aku, kowe, twe, hikata, ganti tak terus ke bapak lanjut untuk yang keempat tembung wilangan atau kata bilangan kata-kata berpasangan yang lumrah terjadi pada benda hewan atau tumbuhan tujuannya untuk memudahkan menyebutkan jumlah benda dalam percakapan sehari-hari wilangan utawa kata benda contohnya siji, loro, telu, akeh, sitik kabeh, capai rangan, separoh, lancak, panung, ini contoh atau kanyoto yaitu siji, loro, telu ini tulodul ini. tulodul tembung wilangan Tak ini tembung sing ongko limo. Tembung Kahanan Utawa Kata Sifat, Tembung Kahanan, yaitu tembung sinarannya sifat Utawa Kahanan, artinya kata yang menerangkan sifat atau keadaan. Jadi, yang menerangkan sifat atau keadaan, contohnya: lemu, kuru, gede, cilik, budu, pinter, kandel Ibis dowo Ayu Lansak Pandunggalan ini. Jika kau ya contohnya tembung kahanan atau keadaan keanan atau sifat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi para masastra jenis tembung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabilai taufik baidahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.